Senja di ujung pesantren terbaca di kala senja. Teringat betapa bahagia dihiasi canda tawa, tak ingat bagaimana duka lara, tapi senja seolah tak ingin berlama-lama. Meninggalkan kerinduan yang terdalam Meninggalkan ikhtiar keikhlasan Untuk ilmu dan pengabdian Tertulis dalam catatan Betapa perih kesendirian Betapa indah kebersamaan Betapa sejatinya manusia adalah makhluk Tuhan Senja benar-benar menjelma malam Tak dapat kulihat apapun selain gelap dan ketakutan Selain gemetar cerita dapat berjalan Kesendirian Kemalangan Jauh dari yang tersayang Jauh dari temu dan bertatapan Keadaan memaksa terdiam Tak berkutik walau sekecap langkah berjalan Tak lagi tercium aroma kelembutan Dari sosok perempuan yang tak lelah mendoakan Kini di tengah pertempuran Semoga ikhlas terdawamkan Untuk sebuah kebaikan Untuk jauh dari yang tak diinginkan Menyerah tentu bukan pilihan. Maju langkah demi langkah, walau darah berlumuran. Semoga doa dapat menenangkan. Belah adalah hal lumrah. Menangis bukan berarti kalah. Untuk kita yang sama-sama menghadapi masalah, untuk kita yang sedang tak bergairah untuk semua yang dalam kondisi tak baik-baik saja bukankah mendapatkan mawar adalah hal indah bukankah mengambilnya penuh duri dan tak mudah biarkan patah untuk tunas yang tak pantang menyerah kita baik-baik saja kita bersama dengan yang lainnya kita bersama Tuhan dalam segala keadaan